Apa, ke temennya yang lain gitu ya. jadi kayak bukan mau nonton apa gitu ya bukan mau nonton apa gitu ya terus kemudian uh, ya harus ada yang ya kalau nggak ada yang tahu nanti nggak, nggak jadi ya. <laughs> maksudnya harus ada yang uh, oke, okay. tapi ya setidaknya itu ada ini ya, ada semacam strong argumentasi kenapa kok harus nonton film ini gitu ya oke, okay. Pak Warmi dan uh, Bu Hermida, gimana Ya, Mister. Oke, berarti intinya filmnya terserah boleh film apapun. Ya, jelas kalian harus me, apa, memberi saran satu sama lain. Kira-kira film ini aja Ini bagus kok. Ini ada ini-ininya. Ya. Silahkan Pak ini dan Hamidah Silakan, silakan. Itu yang dari mana, Sir? Sure. Kenapa Pak? Maaf. 4 E ya. Uh, ini Pak, ini aja Pak. Uh, ya empat E, empat E, ya. Tapi uh, filmnya situasinya bebas ya. Jadi oh. mau mau Pak nih dulu mau nanya atau Bu ya, dulu nanya nggak masalah. Filmnya itu terserah. Jadi yang pernah ditonton aja gitu ya. Jadi saling menyarankan satu sama lain. Nah, saya akan uh, koreksi ini. Ya. Ini kontekstual, apa sesuai teksnya, Sir. Uh, kontekstual aja Pak. Kita sesuaikan dengan ini aja. Wow. Ya. Oh. Lebih apa? Lebih itu tuh. Jadi kayak improvisasi gitu ya. Oke. Okay. Silakan Bu Hamidah dan Pak Marwini. Siapa dulu nih apa saya apa Bu Hamidah. Enggak um, di-mute ya? Ladies first. di <laughs> sini. Ladies press. Monggo, Pak. Oke, thank you. Good evening, uh, Miss Hamidah. How are you? Good evening, Mr. Marwini i'm fine what about you mr okay uh do you have enough time uh tonight um, or this evening okay uh this evening uh i think i'll be free okay uh, um my friends uh invite me to go to the uh, bioscope uh to see film the other uh, interested uh, interesting film uh, uh, do you like to see it um that sounds good okay why why yeah um uh uh why do you like to uh to watch uh, the film Uh, Wait us? Kenapa suka? Kenapa? Uh, kenapa suka nonton bareng temen-temennya? Mm, uh -huh. Why do you want to go out with us? Mm. Ah, why do you want to go out with us? Um, because uh, I like, I'm happy with when I'm with you, with you guys uh you you are very funny and uh, okay. yeah okay thank you uh uh uh, uh do you uh, really really enough time to watch the film with us um if if it's about uh, three three hours i think it's okay Oke, okay, uh Draper uh, you have to uh waiting me in front of the the the in front of the bioskop. Thank you, okay. see you. Oke, okay, see you later. Sebentar, See you there. Sebentar uh, sebenarnya Pak Winny sama Bu tidak. Anu filmnya belum mau nonton apa? Ah. Ini belum Pak. Jadi fokus speaking ini bisa. <laughs> kalau terlalu kalo ini kepolosan. improvisasinya nah, ya, Sir. excited, ya, excited ya. terlalu excited, kalo, excited ya. ya. Terlalu excited kalo, jadi kalo, ngeblur. Kalau sabar mereka ya terserah aja <laughs> filmnya ter. <laughs> ya. <laughs> kalau kalau pengajinya jelas nonton ustaznya gitu. Kalau film kan harus milih dulu yang mana gitu. Oke. Okay which, which okay, the film Mr. Marlini, uh, Mr. Marlini, which uh, the film uh, usually do you like uh, I think um Miss apa, Dr. Strange. one of uh, one uh, one some a, goof, a good a movie to this evening oh do it uh, are you ever uh, watch the this film Yes, I did. Uh, when? Uh, um, about two months ago. Oh, but two months ago. Okay. Okay. Uh, what did you get uh, a ticket? Buy ticket. Oh, pardon? Uh, where mm -mm. do you get? Uh, got yeah. Got. Uh, get, get mouth get, mouth. Yeah. Where did you get? Uh, why? Uh, uh, when? When? When? When? when? when? Oh, when. Okay, when? Uh, Where? When did you get uh, the ticket? I got of, the of ticket. Of watching the film. Uh, of yeah. watching the I film. I got that. Yeah, I got the ticket. Uh, in bioscope. Oh, in Bioskop. Uh, Yeah. Uh, it's. Uh, uh is the ticket expensive or if oh that time uh i uh, i i went i went with my friend in weekdays. Eh. Weekdays. Weekdays. week this eh this week apa the ticket the ticket oh so the ticket price is not uh, expensive it's about 35.000 uh, rupiah. Wow. Oke. Oke. main like this, sir. Oke, sudah. Please. Oke, good. Ini tombol uh, tepuk tangannya sih, mana sih? Ini nam, nam, uh, Mana ah, Tepuk tangan ini aja ya. Dan -dan kedengeran ya. <laughs> Nah, itu, ya. saya tuh kadang luka, lupa tombol ininya nya gimana gitu. Oke, okay. uh, oke, okay, tadi saya mencatat ya, nanti dibahas di akhir ya, Pak. Ini ya, Pak, Pak ini dan juga Bu amida okay. tapi, tapi, okay. uh, untuk grammar koreksinya nanti di akhir, seperti biasa. Oke, okay, uh, bioskop tuh bahasa Inggrisnya apa sih? tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, theater tapi, tapi, theater theater Bacanya theater tapi saya teater gitu ya. ya, oh, theater. Theater. Theater. Theater. theater itu ya, theater itu artinya bioskop. theater oke, okay. okay. theater itu bioskop. Ini cara orang British kalau orang Amerika kayak gini. Theater. nah, ini orang Amerika ya. ya itu kalau orang British, airnya nyungsep ke dalam. Ya, kalau Amerika, airnya di luar, yaitu ini apa cara mereka seperti itu makanya kalian sering menemukan ini ya mungkin ya satunya pakai senter satunya pakai center, center, kayak gini ya senter-senter center itu dua-duanya sama senter bacanya cuma yang atas itu British ya dia masuk ke dalam gitu yang bawahnya itu Amerika jadi jangan bingung ya oh, kenapa kok oh, satunya senter satunya gitu. <laughs> itu karena satunya pakainya British satunya pakai American oke okay? teater ya theater. atau boleh tadi seperti Bu Hamida tadi bilangnya movie itu boleh, ya. movie itu boleh, ya. movie itu juga selain filmnya tapi juga bisa merujuk ke bioskopnya, ya. it can be both bisa dua duanya. Ya. Kalau gedungnya se Iya itu juga movie pak bisa disebut movie. Oh. Karena itu uh, jadi sebenarnya gini pak istilahnya itu dulu uh, film itu disebut film, ya. pakai f ilm itu film ya. tapi lambat laun kata film itu mempunyai pergeseran makna karena film itu kan dulu berasal dari kata ini tuh dari kata ini apa e, film itu loh foto yang diputar terus itu loh jadi kalau dulu film, film itu kan ada ininya ya ada ada rollnya itu ya roll ya, rol, rol yang diputar itu loh yang ditayangkan di proyektor itu loh jadi gambarnya kan gerak gitu ya jadi jadi namanya film, jadi seperti kamera zaman dulu itu loh, yang apa, yang ada filmnya itu loh. Nah itu di kaset, kaset, nah, kaset, itu, ya, kaset ya, itu. Kaset itu. Nah, ketika film itu sudah tidak lagi menggunakan kaset, akhirnya orang-orang menyebutnya movie. Movie. Tapi maknanya itu sama, cuma kenapa sekarang lebih pakai movie karena itu bahasa populernya, It's popular language. Jadi bahasa bahasa bahasa ini ya bahasa anak mudanya lah ya bahasa popnya nah bahasa pop ya bahasa kalau dalam istilah linguistik itu namanya colloquial language pak colloquial itu bahasa bahasa pergaulan oke okay, good bisa twitter bisa movie ya ikan bipod ya tadi buah oh. juga benar jadi kalau ini terus kemudian uh, tadi uh, Uh, itu bilangnya gini pak, which one, which one do you like the most? Ya? Oh, yeah. uh, which one? Jadi tadi bilangnya which is one, tidak perlu pakai is, which yeah, one, yeah, yeah. which one do you like the most? Ya. Saya akan tulis di sini. Nanti uh, ada uh, language review-nya nanti di belakang seperti biasa. Which one? Coba perhatikan teman-teman, di sini ada kata kerjanya, enggak? baru ada ya makanya dia pakainya do, which one do you like? Jadi tidak perlu pakai tuh to be gitu. Jadi ini kan kalau bahasa Inggrisnya kan you like the most. Kalau kalimat positifnya ya you like the most. Ada kata kerjanya makanya kalau dibikin kalimatnya which one do you like the most? Karena kata kerjanya like gitu ya. Oke. Oke, okay, selanjutnya uh, tadi ya untuk ini, uh, Bu Hamidah, weekday, Bu ya, weekday, ya, yeah, weekday. Oke, okay. tadi, tadi, soalnya weekdays gitu. Kalau weekdays yeah. berarti nontonnya itu dari Senin sampai Jumat gitu. <laughs> <laughs> Jadi, setiap apa, lima hari berturut-turut. Jadi, makanya bilangnya weekday, on weekday. Ya. Jadi, untuk merujuk ke satu hari kerja, ya. untuk merujuk ke satu hari kerja. Tapi kalau memang nontonnya itu ya, hari dari Senin sampai Kamis, ya bilang aja weekdays gitu, nggak apa-apa. Bang, perut, Mister, ya, <laughs> <laughs> weekday apa mananya? bagaimana, Pak? Maaf, weekday. Means. Kalau week, weekday itu kan artinya hari kerja, berarti kalau nontonnya hmm. satu hari di hari kerja, berarti bilangnya during a weekday, jadi satu talk. Tapi kalau weekdays ada S-nya, berarti itu nontonnya itu lebih dari satu hari gitu ya. Jadi mungkin nontonnya hari Senin sama Selasa gitu ya. Jadi week days hmm. atau hari Senin sampai Jumat sekalian gitu nonton terus-terusan gitu ya. Tapi kalau nonton terus-terusan ya tidak baik untuk ini ya isi dompet ya. It's not healthy, nggak sehat. Pasti uh, ini Mister money ya? Iya, yeah. <laughs> ya nggak. Awal bisa apa? Bisa ini tapi pulangnya jalan kaki gitu. <laughs> kanker. Hey, um, kanker. <laughs> Oke, okay, good ya. Oke, okay, nanti saya akan review uh, language-nya di belakang. Sekarang giliran uh, Pak Guru dan muridnya, okay, <laughs> Pak Oke, okay. bisa, okay, nah, okay, Pak Oke, bisa, baru. Oke, bisa, Oke, bisa, Pak Guru. Oke, bisa, Oke, bisa, Pak Oke, bisa, Pak Guru. Oke, bisa, Pak Guru. Oke, bisa, Pak Guru. Oke, Pak Pak Guru. itu Pak apa Pak Pak Bulan pengen nonton nonton apa pak sekarang? Eh uh, itu Mesar apa? Nah. Sekarang apa yang lagi ini film ya? Itu Minions. Minion? Oh ya Minions, Minions. Sama anak gitu ya, sama anak pengen nonton Minion gitu ya? Ya Mesar. Terus Pak Barul tapi pengennya nonton satu lagi gitu ya? Pak Barul pengen nonton apa pak? Yang selain Minion pak? Aduh saya nggak merhatiin film ini pak. Ya, apa Jurassic, Jurassic Park? Park. Ya, short, ya. Jurassic Park? Eh Jurassic World. Jurassic World ya, jadi Kalau gitu, jurassic ya, jurassic park itu zaman saya kecil, ketahuan yeah. umur itu. <laughs> <laughs> jadi, satunya pengen nonton minion, satunya pengen nonton Jurassic World gitu ya. Yang nah, sekarang ini, bagaimana rembukannya gitu ya? Kita cari tahu, teman-teman. Ayo, silahkan. jadi berdebat nih, Pak. Enggak yeah, enak, berdebat. saya sama guru saya, Pak. Berdebat harus saya sama sama Oke, silakan, Pak. <laughs> salam, salam <Mister> <laughs> Oke, okay, silakan nanti saya akan review language-nya. Silakan. pelan-pelan saja. Speaking ya. Speaking bahasa Inggris itu bukan it's not about speed ya. Tidak tidak apa serta-merta cepatnya, tapi juga tentang clarity, jadi kejelasannya. lebih baik ngomongnya pelan tapi jelas daripada apa? cepat tapi terus yang yang diajak kamu itu Hah? Hah? gitu ya. Mending ini ya, pelan-pelan ya. Iya, miss. Oke kan? Okay, gitu ya. Oke, okay. okay, silakan. Yeah. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mr. Bahrul. Waalaikumsalam, Pak Lukman. Mr. Lukman, sorry. How are you today? I'm fine, thank you. And uh, how are you, Mr. Lukman? Yes, I'm. I am a fan again. Uh, long time no see, Mr. Yeah. Bahrol. Yes. Uh, I'm busy. Sorry, Mr. Lukman. Oh, okay. Never mind, Mister. <laughs> uh, Do you like movie? Do you like movie funny? Do You like funny movie? Oh, sorry, Mister. Like do funny. you like movie funny, Mister? Funny you... movie di balik oh. pak, di balik. Uh, kata like... sifatnya di depan. Oh, kata sifatnya di depan. Uh, do you like funny movie, uh, Mister Bahru? Hmm, uh, I don't like, sir. Why? Uh, oh, yeah, uh, I. I just like uh, action movie and comedy uh, and uh, yeah uh, action movie sorry I think uh, you choose very very uh, not exactly because uh, movie or cinema uh, uh, That uh death very very very very danger yeah but I think if I Uh, if I watch uh, funny movies, uh, uh, I like, I like, uh, like a child, like a child, like a child. Oke, langsung ke filmnya, coba. Oke, I think, uh, uh, no, no, uh, I want uh Let's do you want uh, do you want do oh ya yeah. do you want uh do you want uh watch with me uh uh a movie Minion this this week Minions pak Minions oh Minions Minions oh Minion tuh aksen Perancis tuh Minion <laughs> Minion <laughs> oke okay. Minion Minion Minion uh this week Mister Bahru with me okay I think it's not a good idea for me sarukman because i don't like a uh, cartoon movie or funny movies like minions so uh actually i want to watch a jurassic world movie so maybe you can uh, go with me to watch the film that film no uh, i uh, i dislike uh, juras uh, I dislike uh, movie dur duration, apa What? Because it's very very dangerous and very very, uh, very dangerous. It's very dangerous. Oh yeah, dangerous, dangerous. Poster post time and very very very very evil, But I think we can learn about. Uh, about science like uh animal science i mean so yeah and then uh we can learn about the historical the history of uh, dinosaurs so i think it's a uh, more interest thing than minions movie no mister i think uh you must choose you must choose minion movie because very very very very Uh, nice beautiful and very nice nice, oh, nice nice nice nice beautiful. Nice, nice, oh, nice nice nice nice Ai, nice nice nice <susuk> ah, nice nice nice nice nice this oh, okay. nice nice akhirnya nggak nice nice nice nice nice nice but i think minions is a uh, child movie okay. child movie uh, then i don't like that but okay because you are my teacher i want to follow you to watch this movie <laughs> okay mister i want unfollow you unfollow <laughs> <And then> you... <laughs> i i want i want to follow you to watch the minions movie so yeah i hate oh, yeah. you mister because you you not choose Uh, no, no, no, I, I choose. I choose. We oh, do okay. Yeah, okay. because you are my teacher, so okay. I respect. Thank you respect. so much, Mister. Okay. Thank, you so much. thank you so much, Mister. You are okay. very, very very smart people, and very, very... Oh, thank you uh, so much. Uh, understanding of me. Very, oh, yeah. very considerate. Very considerate. Considerate very. Itu maksudnya orang yang considerate. Considerate itu orang yang apa ya? apa ya, Gampang memaklumi orang lain Oh iya uh, Very very considered Considerate considerate, considerate Considerate Considerate with me Oke okay. Oke okay, Mr. Mat uh, Maybe you can uh, Buy my ticket Oke okay. Buy <laughs> me a ticket Buy me a ticket okay. Traktir itu apa sir? Traktir uh, It's on you Biasanya gitu uh, Ya yeah, on uh, you or on me ya apa yeah, on you The ticket on you ya you. Yeah, kalau on you berarti yang bayar yang kamu. Kalau is yeah. on me berarti yang bayar saya. Oke. Okay. Oke, okay, Miss uh, Miss Baru, I want must uh, must yeah. buy ticket for you and for your family. <laughs> Oke, okay, thank you so much, Mr. Oke, okay, okay, Mr. Ya. Baru, so. thank you so much. See you see uh, see you next time in the theater. Eh, theater. Theater. Theater. Theater. Theater. theater. <coughs> Oke, okay, uh, oke, okay, thank, yeah. uh, thank you very much, thank you very much for the view, Pak Palutman dan Baat Baru. Semoga tolong-tang ya, tidak berkolaborasi ya. Sekarang akhirnya kalau oh, berkolaborasi lagi? Ya yeah, yeah. ini Mister, selama ini kemana Mister Baru lagi? <laughs> very terus <very> busy. <laughs> I'm sorry. <laughs> Orang yang sibuk, Pak. Jadi jangan di ini, malah tambah sibuk kalau di sini. <laughs> Enggak. <laughs> Enggak lah. bisa okay, Mister, jasojo uh, sama beliau, jasojo. Iya yeah, sama-sama, oke. Okay. Uh, sebentar ya, ya review lagi ya. Bagus tadi Pak ini Bu Hamida, uh, Pak, Bar uh, Pak Barul dan juga Pak Luhman. Ada untuk khususnya untuk dua Pak Barul dan kok uh, oh, saya angkat tangan terus ya, sebentar. Oke, okay, uh, tadi uh, bilang uh, untuk Pak Luman itu ini ya Pak perhatikan ya Pak kalau katanya itu harus verbal atau nominalnya itu ya. Jadi Diulang diingat lagi. Kalau verbal itu kan. Uh, dia ada kata kerjanya gitu ya berarti kalau maukah kamu berarti do you do you want ya. bukan are you want oh, karena nah. karena want itu dia kata ker kata kerja ya. do you want gitu ya. do you want jadi bukan are you want tapi do you want ya. terus kemudian uh, mr baru uh, bah, tadi bilangnya child movie ya bilangnya children movie pak children anak-anak okay. Kalau cah itu film anak. Kalau oh. orang-orang orang barat movie. itu lebih suka bilangnya children movie. Children movie, oke. Okay. Tadi uh, tadi ya ada misalkan saya kok aneh ya pak, kok bilangnya kok very dangerous itu itu gimana? Maksudnya filmnya sangat bahaya gitu? Bayangnya, sangat be berbahaya untuk kan anak-anak. Untuk anak-anak oh, karena anak -anak. kan mungkin ada kekerasan atau okay. gitu, jadi. It's very Biasanya bilangnya bukan dangerous, Pak. Tapi katanya ini. Kalau orang barat sukanya pakai ini. Oh, maaf, kurang L. Uh, apa yang terbaca itu di situ? Explicit. Explicit. Explicit. Explicit. Explicit. Uh, tahu? Explicit? mungkin Pak ini bisa eksplisit itu apa eksplisit itu menonton mempertontonkan adegan-adegan yang ini mungkin itu tidak tidak patut untuk anak kecil ya jadi misalkan ada adegan kekerasannya ada adegan apa adegan dewasanya dan sebagainya itu disebut eksplisit orang berarti very eksplisit jadi tidak perlu bilang dangerous ya kalau dangerous ada ada gempa bumi gitu maksudnya jadi sesuatu yang sangat sangat anu sekali gitu ya Jadi bilangnya eksplisit. Okay. Nah ya, nanti bisa dikatakan penempat penggunaan diksi mungkin ya kalau ya. di bahasa Inggris ya. diksinya ya, diksi gitu. Jadi memang memang memang memang benar secara makna memang filmnya bahaya, cuma ya. dalam penggunaan bahasanya tidak ah. tidak bahaya gitu. Karena kalau bahaya itu kayak ya tadi kayak bioskopnya itu mau ambruk atau gimana gitu Jadi pakainya itu eksplisit. itu lebih bagus. <tuh> oke okay. uh, nanti akan saya review di akhir, nah, untuk itu kita masih lari dulu ke topiknya, nanti kalau 15 menit akhirnya nanti ada language review maaf language review jadi saya ngomongin jadi uh, rokat jawanya jadi keluar. oke okay. nah ini ya oke, okay. uh, perhatikan nah, ini gak perlu, ini sudah sama nah nah uh, Oke, okay. uh, dalam ini dalam apa itu dalam sehari hari itu kita juga diminta untuk uh, apa itu uh, tadi sudah ya ini sudah ya yang ini ya yang, apa yang mengundang tadi sudah ya. Jadi kalau mengundang waktu itu pakai ini ya tonight at jam itu pakai at ya at 7 pm on Monday night this Friday. Next week ya, jadi menggunakannya ini ya. Okay, tadi sudah ya, misalkan I'm going to see now with Mia. We are having coffee first at six Apa atau six, six quarter past six, gitu. Orang British kayak gitu, quarter past six, gitu. Can you come? Yeah. Okay, where you where you blah, blah, blah. Jadi ini uh, penempatan waktunya seperti ini ya. Kalau jam itu pakainya air, kalau hari itu paling on. Tadinya waktunya, waktunya itu air, harinya itu. Kalau minggu pagi, berarti On? kalau minggu pagi air, on, on Sunday, on Sunday early. Sunday. pak. Sunday. Sunday morning. on. Morning. Oh, on Sunday morning. morning. Early, early itu, itu bukan ini, Mister. Early pagi. Itu, early itu lebih lebih dulu. Jadi kayak early, early morning itu berarti cukup banget tuh waktunya. Jadi lebih cepat, lebih cepat atau apa? apa sebelumnya, jadi sebelum pagi itu. Jadi early morning itu maksudnya uh, pagi, pagi banget di itu masih belum, belum belum belum belum muncul itu early morning. Kalau pagi itu kalau bahasa Arabnya subahan, bahasa sarapnya subahan bagi gitu. Nah, oh mubakirnya, nah, <laughs> ya. nah pakai itu mau tapi intinya itu itu terangan saja itu menunjukkan bahwa paginya kalau orang Jawa itu pakai cuku, ya, morning pagi gelap pagi gelap ya. nah, berarti oh, kalau belum. misalkan kalau masak misalkan si Minggu siang bagaimana Minggu siang Sunday, on on Sunday Sunday, apa? Sunday. On, minggu siang, on Sunday. On Sunday, Sunday. On minggu Sunday. Siang, siang, siang. Sunday. Uh, siang on? on sunday. afternoon. Eh, afternoon sore. Iya, yeah, on, ya. Yeah. Sore. Sorry, on Sunday. Oh, afternoon. bener, Pak. Benar. oh ya aktor betul misal wah so. jadi ini teman-teman ya konsep buat bahkannya berarti kalau konsep hari di di Amerika itu kalau misalkan di konsepnya ini orang natif Inggris atau berbahasa Inggris itu pagi itu dimulai dari jam dua belas malam dua eh, belas malam itu itu lari sampai ke dua belas siang dua belas siang itu jogging oh. beda dengan kita mister ya kita jam sepuluh ya, jam ya. siang. Nah, jam 12 mentok, jam 12 mentok ya. Di atas 12 mentok, 12 yang itu disebut noon. Hmm. Itu 12 mentok. Noon, yaitu siang. Jadi siang bolong kalau orang bilangnya ya, orang apa orang Indonesia ya, siang bolong. Hmm. Terus kalau kalau sudah mataharinya udah mulai geser, itu sebutnya Asha. afternoon. Afternoon. Pengampan misalnya ya, atau asar ya, jam empat ya, ya ini jam ini afdol, jam satu, oh, jam satu, jam 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, sampai dengan jam satu, jam satu, jam jam satu, jam satu, itu satu, jam satu, jam satu, jam satu, jam satu, jam jam satu, jam jam satu, jam dua, jam jam kalau jam dua, jam dua, ya. Ya. Afternoon. Afternoon. Hmm. Jadi, jadi, kan jam 1 sampai jam 3, ya. Ya, betul. Kalau kalau di sana itu tidak ada siang, langsung sore. Jadi, jadi siang itu cuma jam satu itu aja. Eh jam jam dua itu aja. Mm. setelah itu jam satu ke bawah itu sampai matahari tenggelam itu disebutnya afternoon. Oh. Afternoon. Yeah, terus Jadi setelah noon. After itu kan artinya setelah ya. Iya yeah, setelah. setelah. berarti setelah noon. Jadi setelah siang. Setelah siang ya sore artinya. Jadi di sana itu jam satu itu itu sudah show. Oh dalam. di kita masih ya. Iya makanya itu beda ya makanya kalau itu agak menyesuaikan. Nah, oh ya baiklah. Nanti setelah bedok pak. Nah setelah bedok ya setelah bedok. Ya. Terus nanti dari itu dari matahari tenggelam itu nanti sampai itu sampai malam ya itu disebut evening. Evening. Oh, biasanya sering disebut night. Night itu biasanya menjelang malam jadi sudah mau tidur itu itu night. Kalau evening itu sore jam tujuan gitu nah patut dicatat matahari tenggelam di di UK itu jam berapa jam 9 malam ya jadi matahari tenggelam itu sholat maghribnya jam 9 malam ya. Jadi kalau apa sore itu bisa sampai jam 9 jadi matahari tenggelamnya itu jam 9 malam gitu jadi sholat maghribnya mereka jam 9 makanya agak bingungin gitu ya kalau menyesuaikannya sholat itu agak bingungin karena mataharinya itu enggak sama gitu kalau di sini kan mataharinya kan dari dari pagi sampai ini ya kalau di sana kalau musim tergantung musimnya kalau musim salju matahari itu cuma tiga tiga, tiga jam kok gitu. Oh tiga kalo -kalo, jam misalnya di, di sore sampai di ini sampai oh. apa, di pertengahan siang kok habis itu dia nggak jadi kalau puasa ngikut-ngikut apa ngikut matahari kadang mereka bingung karena puasanya cuma tiga jam kok <laughs> makanya butuh itu butuh apa butuh penyesuaian kadang butuh butuh apa penyesuaian teman saya itu di oslo di swedia dia itu nggak ada mataharinya pas musim musim puasa itu kebetulan pas musim salju itu nggak ada nggak ada mataharinya terus sepanjang itu malam aja bisa ya malam terus akhirnya ya uh, itu sesuai dengan ini uh, apa uh, banyak saran ulama itu mengikuti waktu Negara di, se di sebelahnya, iya, negara hmm. terdekat, Negara terdekat. Iya, kalau kalau nanti mereka enggak puasa atau enggak nggak ada <laughs> makanan, gimana puasa? Gimana puasa? puasa bisa? Yang gak usah puasa loh, Fikihnya begitu, itu fikihnya. Ya, ini begitu Ma mengikuti negara sebelahnya, fikih minoritas namanya itu. Ya, min minoritas ya. <laughs> kalau orang Indonesia itu udah enggak puasa aja, bisa. <laughs> Halo, ya, ya kalau kalau misalkan model-model di model ngikutin matahari itu yang ini pak yang UK itu yang nggak ini enak dia terbit matahari itu jam 9 pagi kalau hmm. lagi musim ini biasanya musim, musim winter itu jam 12 siang tuh udah turun dalam mataharinya udah nggak kelihatan lagi hmm. jadi puasanya ya, cuma 3 jam kok kalau mau <laughs> tapi kalau musim panas itu bisa dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam Masya Allah nah itu makanya mikir juga gitu kan Indonesia sempurna misalnya ya. makanya orang-orang bule itu kan ke sini nyari matahari toh, biar biar berjemur gitu kan. Iya Tadi iya. sih kita di sini udah bosan gitu. Oh, udah perasaan misar. <laughs> udah oh, udah udah sampai mau moho, moho gitu kalau orang Jawa ini. Oke, lanjut ya. Menuju di Bupi, ya Tadi Lanjut misar. Ini, ini biar nggak kelamaan. Masih ada ini. Oh, masih Oke okay, sekarang kita akan me, ini me, apa itu men, apa itu menjelaskan tentang film. Nah tadi kan kita hendak apa itu me, menonton film. Nah sekarang hari ini kita akan mencoba untuk uh, apa me, ini film. Apa me, menerjemahkan tentang film. Mendeskripsikan. Jadi kalau ada Filmnya itu bagaimana-bagaimana, kita akan coba deskripsikan. Yes, tadi sudah ya. Ini saya akan putar audionya, tolong dengarkan baik-baik. Ini ada percakapan antara Jane, Rita, dan Matthew. Matthew itu yang ini berkulit gelap, ya. Jane yang berambut pirang, Rita, Torita ini. Ini orang India ini kemungkinan, keturunan India ya. Iya pakai baju uh, rambutnya brunette. Brunette ya, teman-teman. Brunette, blonde, brunette. Brunette itu bisa apa ya? Ini apa kayak pirang gitu, bisa? Alah, brunette rambutnya hitam, Pak. Brunette. oh, kalau pirang itu blonde. Blonde. ya, oh blonde. Nah, blonde. Blonde. Ini artinya pirang ya, blonde. Kalau brunette itu rambutnya hitam. Jadi kalau Indonesia itu rata-rata karena rambutnya di, di mm. kalau orang Irlandia itu rambutnya dia merah biasanya red hair disebutnya. orang Irlandia itu rambutnya merah biasanya rambutnya itu bisa merah banget gitu oh kita jarang ya makanya kita kalau lihat orang rambutnya bulu apa pirang itu jadi kadang kita sering ini liatin terus gitu karena kita nggak punya orang yang rambut pirang <tuh> keren kayaknya kelihatan Mister keren gitu saya tuh kalau ada bule rambut kurang di Malioboro gitu, pasti ada yang ngeliatin aja. Itu rambutnya asli apa palsu? Masih lihat kayak gitu. Liat, gitu. <laughs> saya jadi nggak enak gitu sama bulenya gitu kan. Kadang duduk aja nggak ngapa-ngapain diliatin terus. ya saya akan perdengarkan ya. Coba ini ada Oke okay, terdengar tidak teman-teman kalau -teman? terdengar besar clear ya yeah, silakan ya di, uh, uh, di sampai akhir nanti akan dibahas bareng-bareng track six listen um I have no plans for this weekend so would you like to come over to my place and watch a film well yeah that sounds great which day um how about Saturday night sorry I'm going out on Saturday what about Sunday By me. Yeah, that sounds good. Okay, then why don't you come over at six and we can have pizza first. Great. Great. So, do you want to bring a film or I can rent something? Um, how about The Bourne Supremacy? What's it like? Well, it's an action film, I guess. It's about an American spy who loses his memory. Oh, right. He's in it. Matt Damon one mm, i don't really like action films okay then um sounds sensible. what's it about it's uh, and it's set in spain in the 1940s i think Pretty good hmm mm, matthew's not sure yeah no. i' read about this film called ylen lilen yeah I think it's about this young man with magical powers. That sounds interesting. I'd really like to see it. Okay, I'll try guys? Bisa dari ngomong apa? Aki ngapain sih mereka? What, what do they talk about? Talking about film, okay. movies. Yeah, okay, they talk about movie, ya you're going to meet ya yeah? so that's why they, they want to talk about movie first uh, movie yang mereka sarankan itu mana? Yellen. Yellen and also apa tadi? For supreme? Supremacy. Supremacy. Okay. supremacy ya Supremacy Supremacy itu artinya Supremacy itu ya Supremacy ya biasanya-biasanya. Uh, itu ada dua film ya, Yilan ya Yilan ya itu uh, dari bahasa Perancis ya itu Mali ya Mali kan dia pakai bahasa Perancis. Kemudian The Bond Supermacy ada dua film. Kemudian mereka memutuskan untuk nonton film apa akhirnya? Yilan. Ah, Yilan. Good ya. Oke okay, good. So they decided to watch Yilan instead of Bond Supermacy. Oke, okay. good ya. Oke, okay, uh, so when the person talking about challenge, he explains about what it is about. Dia menceritakan tentang apa yang film itu uh, apa, apa tentang cerita tentang film itu. Jadi dia jelaskan, ya. Nah sekarang I'm gonna ask you uh, each one of you. Um, ini ada apa, apa ya? Tanya satu lagi ya. Oke, okay. uh, dari mulai Pak Barul dulu deh. Pak Barul, how are you? Just fine, thank you. Okay. okay hey, uh, Pak Balun. Balun, uh, what movie do you like? Uh, it is about the kind of movies or the name of movie, sir? Uh, the name of the movie. Okay. Um. I like. <laughs> in Indonesia in Indonesia movies, uh, yes. I like I uh, at Cinta sir At Cinta okay yes. why do you like it Yeah because it uh, uh ayat -ayat Cinta uh, have uh, a good a good uh, benefit uh, for our hearts. Uh, I don't know what is the name. Like, uh, because it is uh, religious movies, religious our, movies. Yes. Yeah. It's good It's good for our. Uh, our herbs. <laughs> herb, herbs. Herbs. Herbs. Herbs. Heart. Herb, herb. I think it's better to use faith. It's good for our faith. Faith to. Oh, faith. Yeah, yeah. Okay. Faith. It's good. Uh, and who's in it? This ini it? uh, it's about a, an actor or an actress. Yes, this ini itu berarti nama aktornya siapa? Yang di situ itu mm, siapa? Uh, can you remember uh, I I I don't remember the name. Uh, what is the name? I don't know. Uh fa yeah. fa siapa itu ya? Lupa saya. Yeah, oke, oke. It doesn't matter. But, at least. Ya, yeah, but the actress uh, I remember, uh, the name is uh, Dewi Sandra. Oh, uh, Dewi Sandra? Good. Yeah, ya yeah, Dewi Sandra. Okay, good. Uh, uh, okay, it's a suit matter. Yeah, am I a victim? Can that? Sorry sir, not clear. Your son not clear. Okay. Okay. Am I clear saya jelas ya sekarang oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, bus oke, itu artinya oke, yang itu oke, oke, oke, Ah, uh, Indonesian college student. Ah, uh, yeah, Indonesian college student. Ah, uh, uh, who? Yeah, ah, uh, uh, yeah, Indonesian <laughs> <who, laughs> college student. Who? Who? Who, who study? Uh, at studies. Who studies studies at uh, Egypt. Egypt. Egypt. Egypt. Egypt, Egypt, Egypt, Egypt, yeah. Yes, and then uh, after that he uh, he falling in love with with one of uh, one of girl uh from from Egypt, yeah, I think. Okay. Yeah. Okay. Good. Yeah. Okay. Uh, suara saya sudah jelas belum ya? Kok oh, ada ini? Halo, Clear, yeah. Mr. Clear. sudah Clear. ya? Sudah ya? Sudah ya? Oke, okay. Bu Hamidah, can I ask you a question? Uh, thank you, Pak Barul. Sekarang, Bu Hamidah ya? Ya, Hamida. yeah, you're welcome. Hamidah, yes, yes, Mister. Uh, Oke, okay. uh, what movie do you like? Oke, okay, uh, as I told you before, that I like a uh, comedy, comedy movie, but I also like a uh, um, religious movie like uh, Mr. Bahrul said before but I most I like uh, but uh, ketika cinta bertazbi, I like the most that movie. Okay. ketika cinta bertasbih ya. Yeah. When when love is you know is is frame, <laughs> ya. Ketika cinta itu didoakan gitu. Ketika hmm. cinta itu berdoa gitu ya, kalau ya, saya, ya. When uh, when love is praying. Okay. Okay, uh, uh what is it about? Uh it's about um manner to uh family, at apa? berbakti kepada orang tua. What is it? Um how to how to be a good son? that want to make uh, her his uh, family especially her mom happy and he goes he goes to uh, egypt to he goes to egypt to study yeah. and in Egypt he also uh mencari apa ya bekerja work there paruh waktu you look for you look for job for yeah job yeah job yeah and in Al Azhar in Cairo uh, in Egypt uh, he meet a girl names oh ya yeah, uh, Uh, I I forgot that na. Oke bu, oke setia nadiw. Ya oke setia nadiw, but Anna Anna ya yeah, Anna Alka Fumisa. Oh Anna yeah. Anna Ya. Anak Alka Fumisa and they they both love fall in love each other but uh, gitu, cinta oh, I see. hati gitu. Oh. Cinta dalam hati. Ya. What What does it How How? How can you say cinta dalam hati? Eh. Uh, Love in, oh, <laughs> love in heart. Ini ini menerjemahkannya menerjemah menerjemahkannya leksikal banget ya dari kamus ke kamus gitu ya. <laughs> oh artinya Mister ini, cinta dalam hati Mister cinta dalam hati apa Mister? Tapi dipakai terus lagi. Kayaknya Bu Hamidah one, mau menggunakan one sided. One sided love. Oh, one, one sided love. love. Ada kosakata baru nih. Langsung habis status ya Bu. <laughs> boleh boleh boleh. Bu Amanda harus buat oh, status ini. One-sided one love. unrequited love. Jadi cinta yang tidak terbalas. Uh, Menyedihkan. Eh, <laughs> one-sided yeah. love ya. Kalau one-sided ya, one-sided love itu uh, cinta yang berketuk sebelah tangan gitu. Cuma satu tok. Ya. Yang yang merasa itu cuma satu tok. Kalau unrequited love itu cinta yang tidak di, di Terbalas, di, di, terbalas kan. atau tidak di, ya. Tidak apa? Tidak di, dianggap atau gimana gitu ya? Unrequited. Ah, ya. Kalau yang cinta yang tidak direstui apa, ya, Miss? Cinta yang tidak direstui. Berarti ya restui apa? Bless ya. Dari, right. uh, un unblessed in unblessed love bisa. un unblessed. Oh, Bless iya. Tapi itu Ya Ya memang seperti itu ya. Jadi kadang uh, harus di ini harus uh, apa? Harus mulai di di dibiasakan di untuk tidak menerjemahkannya itu dari kamus ke kamus gitu ya. Artinya kalau bisa aneh gitu. Contoh misalkan kayak teman saya itu dulu apa itu uh, apa? ada ada tuh novel yang diterjemahkannya itu dari dari kata ke kata, gitu. Kemudian jadinya aneh, sak banget. Jadi gitu. judul novel saya lupa, gitu. Akhirnya diterjemahkannya itu diganti, judulnya itu apa? Kemudian diganti dengan judulnya itu baru jadi uh, cinta di persimpangan jalan". Gitu. Tapi judulannya itu Oke, okay. maaf, maaf, maaf. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, ya, ya, misalnya, halo, sudah, sudah terdengar, clear, ya clear. Uh, jadi uh, kalau terbiasa itu jangan menerjemahkan dari kamus ke kamus ya. Jadi ada semacam idiom, idiom itu uh, frasa yang bisa digunakan untuk mengganti itu. Ya. Contoh misalkan ini cinta bersebab ketaratan itu atau apa, cindaha gitu itu pakainya one-sided love atau unrequited love ya. Atau misalkan dulu ada novel yang di bahasa Inggrisnya itu novelnya kalau uh, saya itu when the love apa gitu tapi karena itu terlalu panjang dan terlalu aneh kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia akhirnya diganti dengan judulnya itu cinta di persimpangan jalan kayak judul lagu ya Mister. Iya, tapi judul, judulnya itu dulunya nggak kayak gitu Ju, judulnya itu nggak ada nggak ada persimpangan jalannya gitu uh. tapi, tapi sengaja diganti seperti itu karena untuk menyesuaikan lidah atau uh, budaya Indonesia gitu hmm. Okay, ya. One set love, one set love. Oke, okay. okay, uh, saya lanjut ya. Bagus. Kemudian uh, Pak Marwi ini, kalau ini? Yes I uh, listen to your sound. Okay, I listen to, I listen to your. I oke. Voice, yang yeah, okay. voice. Yeah, voice. Kalau voice. son, ya kalau sound itu suara pak, suara ini, suara apa, suara musik atau apa itu sound. Tapi kalau manusia itu voice, ya. Oke. Okay. Oke, okay. okay, uh, uh, Pak Amaru ini, can I ask you some questions? Um, actually I don't have a question, sir. Can I do a question? I ask Did, you ditanya pak. Ditanya, saya, saya punya nanya, enggak? Saya punya nanya, enggak? Oh, oh, ya. Yeah. Please, I ask you ya. You have a questions please. Eh, hey, uh, you, uh, you, you, uh, you, you have my permission gitu, Pak. Jangan ke uh, question, jangan ya. Uh, halo, halo, ya, yeah, ya. Yeah. Oh, jawabnya gini, Pak. Oh, uh, I, eh, uh, misalkan, I'm pleased to answer your question. Gitu, gitu. Yes. I am pleased. Yeah. Please answer good. your question. Yeah. Answer to answer your. I am pleased answer your question. I am pleased to answer your question. Oke, okay. good yeah. uh, ya. saya senang seperti menjawab pertanyaan. Oke yeah persilahkan. pak okay, Morini, uh, uh, do you like movie? Um, actually, uh, I don't like movie, sir. Okay. How about book? You like book? Yes, uh, I like to read some books. Okay. Uh, do you like fiction book? Fiction? Um, no, but uh, my book is uh uh what history uh uh book uh, uh, uh, book of history or history book. Book. Yeah. book historical historical book. Ah, okay, good okay uh, what uh, uh what what is the title um many titles but um uh Just, yeah. uh, just one book, pilih satu aja, ya, pak, satu ya. Oke, okay. uh, history of um, Sukarno maybe, maybe. Oh, menyambung menyambung lidah rakyat. Ya, yeah. uh, history of Sukarno maybe. History Sukarno. Ah, history. Oke. Yes. I, I see. Uh, he, he is leader. He was of Indonesia. Indonesia. He was, okay. he was, yeah. he was a leader of yeah. Indonesia. he is, dia masih YouTube pak. Berarti he was. He was leader of Indonesia. What? What? What? It about? What is it about? Yeah. What it about? Uh, sorry sir, your your voice is um. Okay. No, no no very clear okay good. Uh, can you hear me now can you hear oke oke okay. okay, can you hear me now? Uh, saya bisa didengar sekarang hello oke okay. yes. Uh, yes i heard your your voice oke okay. uh, What what it about punya um, tentang apa pak what itu apa what ya yeah the book of uh the book. Uh, how to story of uh, uh, the book. story of Soekarno about uh, how to, um, Soekarno, uh, how to uh, uh, Soekarno how to a sukarno how to manage uh, indonesia uh, so uh, uh, to be what's uh, kemerdekaan to be Depend To be independent. Yes, to be independent. Indonesia, uh, Indonesia to be independent. Oke, okay. oke, okay. good ya. Yeah. Uh, oke, okay. so is uh, you are more to uh, nonfiction ya, yeah? instead of fiction ya. Yeah? Fiksi apa nonfiksi pak? Nonfiksi. Nonfiction, oke okay, ya, yeah. okay. good nonfiction. Oke, good. Oke, oke. Sekarang udah di diikutin, uh, anduin ya, baru masuk ya bu. Halo bu ikutin mister, putihin. Hai, Hello, Bu. hadir. Hadir, hadir ya. hadir ya Ah <laughs> uh, ini ya Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. ya iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. i iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, baru, baru Iya, apa Iya, iya. Iya, iya. Iya, I just join, ini I kan join. ini kan kelasnya ini ya, kelasnya kan online, jadi so, join, tapi lainnya, adjust, go to Gresik, oh, nah, so apa baru yes, datang dari Gresik, gitu loh oh, I just, just arrived at my from, home, from Gresik, uh, from Gresik, Berarti, and then bahas, I yes huh? ya yeah, terus butikin teruskan dulu and then ini sedikit sakit gigi tapi menarik bahasa Inggris menjadikan saya sembuh hmm. nanti ya, sakit lagi. Lagi. <laughs> tapi jangan sampai nanti sakit lagi ya Bu Nggak, I, ya, berarti ya, tak, bahasa Inggris ini bisa. jadi obat mister jadi ah. untuk putihin. Nah, gitu, kali, gitu biar. Saya terus tiga hari sekali. Obat ya, Mister, ya. Ya. Biar gitu, ya. Berarti bahasa Inggrisnya I'm not feeling well, ya yeah, sure. Yeah, I'm not well or good. Atau uh, misalkan I'm not in the good. Uh, not, not in the good. Uh, I'm not, I'm not feeling okay. Terus kemudian kalau sakit langsung bilang aja I'm sick, itu nggak apa-apa. Ya, it can be ya. put, Tapi, Tapi kalau enggak enak kalau enggak enak badan kan I'm not feeling Pokoknya, badan, gitu. Soalnya I'm not nih. feeling well atau, Kenapa hmm. butuh itu? Pokoknya Boleh? kalau saya sembuh itu ada dua versi, misalnya I need money and then I motivation uh, learn to apa yang saya inginkan. Oh, I see. Jadi kayak saya, saya melihat duit itu langsung sembuh, nggak oh, tahu. Buhamida, <laughs> masya Allah. Buhamida, <laughs> senyum-senyum Bu Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. sih. Berarti ini aja Bu, apa lihat uangnya tiga hari sekali, eh tiga kali sehari. <laughs> Jadi juga cepat, nggak cepat ya kayak. Jadi nggak perlu resep dokter. Mujarab, obat mujarab itu maksudnya obat keras itu kategori <laughs> <Rantain laughs> ya Mister ya nah, kategorinya k itu obatnya itu kan kalau obat keras kan ada k-nya itu k oke gitu. <laughs> oke okay. okay. okay. ceritanya menceritakan kan Mister ya ya menceritakan ibu mau nggak kalau ditanya oh, ya, boleh ibu try okay, try lah silakan ya Bu try, I try. pelan pelan Bu ya uh -uh, I try. saya mencoba saya okay. try uh, story, my story Oke okay, uh, uh, I like I like teaching, ah, teaching, teaching, teaching, and bu, ibu, and bu, Oke okay. okay. what Ini cerita, eh, pertanyaannya tentang bu, bu, bu, tentang film, bu, bu, film Oh tentang film Oke oke oke. Oke bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, Eh hey, oh, hey, aku okay. belum nonton. Aku belum nonton sebentar bentar. Eh uh, I like film. apa ya? Bu, Ibu Titin. Ibu Titin. Iya. Pelan-pelan dulu saya tanya, Ibu jawab gitu loh. Jangan langsung cerita Bu ya. Oh, iya, iya, iya. Nanti nanti nanti saya ini makan gaji buta. Tanya dulu ya, coba. Excited. Gajinya sudah berkacamata. Iya, coba pelan-pelan ya. Pelan-pelan gitu. -pelan ya. Saya tanya, Ibu jawab gitu ya. Excited. Gajinya... Exciting. Yeah, excited ya, tapi oh? ini kan karena excited. metodenya conversation, jadi saya tanya, Ibu jawab gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, saya tanya ya, bu ya. Yes. Uh, uh, bu Titin, do you like movie? Yes, I like. Oke, okay. uh, what movie do you like? Uh, movie and... Apa ya, ada apa ya? and Family, ya, yeah, it can be both. Ya, yeah. can be your family, can be uh, uh, your personal uh, favorite, can be both. Kira-kira apa? Ah. Oh, ini, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Uh, ya, yeah, because saya ngikutin anak saya, oh, Master, okay. jadi kalau anaknya sedang konjuring ya saya Conjuring. Oh, <laughs> bisa, bisa, bisa tidur gak, Bu, saya nonton Conjuring, Bu? Uh, bisa. I okay. can. Nggak, soalnya filmnya serem, gitu, katanya gak bisa tidur. Oke, okay. uh, Ibu, Bu, uh, uh, what is it about? Coba diceritakan, Bu. What is, what is it about? Uh, oke, okay. konjuring oke. Okay. Oke, hampir. Ah, uh, uh, uh, Karena udah lama ini yeah, yeah. Lagi. penuh semua. Oke, okay. uh, I I like film Conjuring and Conjuring is film uh, apa? Uh, horror, horror. And then and uh, this family, this family. Ada sebuah keluarga itu, there family ya itu, ya, yeah, there keluarga itu, ada sebuah a family, there ada is, sebuah keluarga okay. kan ada diajarkan kalau itu, ada gitu kan, there is a family. itu, okay. yeah. there is, there is this family, and family is uh, happy, and then ada sun keluarga sons family sons family jadi family yang okay. anak laki-laki itu esek eh, esek and, okay. uh, and then esek esek and then he is he is like a cat he is like okay. a cat and cat is uh, apa it it it apa ya Eat meat. eat meat, eat meat, eat meat, and uh, that yes. is meat. Meat is dangerous. Meat. And then meat, uh, meat ya, meat, daging ya. Meat. Daging, meat. Daging, oke. Okay. Kalau makanan itu meal ya, meal. Kalau bilang makanan itu meal, kalau daging itu meat ya, oke, okay, bagus. Meat, Tidak apa? -apa. Oke, okay, lanjut bu. Meat, meat eh uh, dangerous. And then, uh, his son, his his, his son, uh, atau all her son ya, yeah, uh, anak, anaknya ibu, ibu. anaknya ibunya, uh, anaknya itu anak -anak. cowok semua bu? Yes. Oh, berarti sons pakai s bu sons. Sons, her sons is uh, apa ya? Uh, apa kalau dicakar apa, Mister? cakar yes. kucing It's stretch. Stretch itu dinyanyi, di Jakarta stretch. Mm. stretch. Heem, stretch. Stretch. Uh, stretch, stretch, stretch, stretch. Tapi seandainya aku stretch, apa stretch, stretch, stretch udah, ya, uh, stretch gimana, Bu? Coba bisa stretch, stretch, and then his son is, eh, uh, eh, memiliki apa yang memiliki saya vokepi. Have, have, oh yeah. Yeah, have, have, have yeah. merah, ya, oh yeah, okay. uh, uh, uh, ya, oh ya, have my oh ya, red. ya, berwarna ya, red ya, ya, red. ya, Terus? ya, oh ya, oh is, apa ya, Ke kejang, ya, oh ya, ya, ya, Kejang, kejang itu anak bahasa Inggrisnya "scissor" bu. "Scissor" scissor, itu? Aku bisa. itu kejang ya, kejang ini. kayak kayak eh, tonic tonic, tonic eh, tonic orang yang untuk biasanya orang eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, and ingin want want to apa ya want to wants to wants to membantu ya ingin membantu wants to help wants to help wants to help, to help okay. uh, his son Oke, okay, so oke okay, kok endingnya gimana Bu? How, how is the? End? How is the ending? What? How is the ending? Jadi, Hosti edit itu oh, ending. Maksudnya, endingnya itu bagaimana gitu loh, Bu? Ending ceritanya oh, itu gimana? Endingnya ya, itu... Uh, Miss Family ini hanya satu yang hidup, yaitu... eh, uh, anak laki-laki satu yang hidup, semua jadi... jadi Conjuring. Oke, oke, oke, ya. oke, good. So it's oke, uh, it's, it's horror. Eh, mengakhiri n n n n n n itu bisa-bisa ini end bisa di n not happy jadi nge-ending the, the, the ending kirakan saya bu di ending di ending dia di ending the ending is not is not happy. is not happy happy yes atau is is, is a is a is a is not happy ending jadi bukan bukan bukan seperti yang happy ending ya, ya. oke okay. jadi so saling memakan sekeluarga yeah. saling memakan gitu oke okay, it's fine ya uh, maksudnya ya saling memakannya enggak enggak enggak enggak fine ya cuma ceritanya fine oke okay, saya paham gitu ya oke uh, oke okay. okay, so it's about uh, you know it's about a family that have a, you know have a magical uh, magical uh, uh, uh, magical uh, situation jadi situ situasi yang gitu ya mencekam itu apa misal mencekam itu terrifying terrifying jadi terrifying terrifying terrifying ini apa mencekap Ya. Oke, okay, good uh, bu, bu, Titin bagus. Now uh, I think you should understand ya. Kalau misalkan language uh, when you tell something story, you should mention uh, with present ya. Pakainya present simple ya, teman-teman ya. Oh, present simple. Present simple itu bentuk kedua ya. Present eh. itu yang pertama bu, yang pertama. Yang, pertama yang, Mbak, per eh. yang kedua itu pas. Karena gini, walaupun ceritanya itu terjadi di masa lalu, tapi kan kita menjelaskan filmnya bukan menjelaskan masa lalunya, gitu ya. makanya hmm. kalau menjelaskan film itu pakai present, present simple, ya okay, okay. Oke, saya akan menjelaskan ini gambar sedikit ya untuk okay. ini yeah, sebentar aja untuk ini, okay. untuk melengkapi biar cepat gitu ya, maksudnya materinya itu biar disampaikan semua gitu ya sebentar ya. Nah, ini saya sudah mulai demam. Saya mulai bersin-bersin. Jaga kesehatan, Mister. Ya. Minum ya, sudah... air hangat. Keep healthy, Mister. Dan berwarna-warni. Suasanya itu kadang hujan, kadang panas. Jadi tidak. Yes. Yes. Tidak ini tapi tidak. Tidak, ya, saya boktok. Tidak, saya sebenarnya okay. ini agak malas, sebentar apa, apa ya? Iya, sebentar kita nyari cahaya. Ini, ini ada. Hmm. Oh, untuk nanti ada PR nggak apa, -apa ya teman-teman ya ada PR nggak apa-apa ya? ya nanti saya akan share film ke Pak, ke Pak Lukman nanti uh, Pak Lukman silahkan di-share filmnya ke ini nanti link filmnya film pendek Bu Bapak-Ibu jadi tidak perlu panik ya nggak perlu menghabiskan banyak waktu film pendek cuma 2 5 menitan tapi saya tolong ini apa di nanti dikasih tanggapan kira-kira filmnya bagaimana ceritanya bagaimana gitu ya Siap. Oke, baik Oke Sir. Saya melatihin loh, bagaimana cara kita bercerita, ya. very important thing in English ya. I mean we need to tell story ya, yeah. retell story. Itu bagaimana cerita itu dibuatkan berawal dari ini ya, berawal dari lisan dulu ya. baru kemudian manusia itu baru menemukan uh, ini buruh ya. Jadi cerita itu kan biasanya dilisankan dulu kemudian di ditulis. Nah, oke okay. teman-teman, saya hari ini ingin menjelaskan tentang ini apa itu yang disebut modal. Ya. pernah dengar modal? Nah, Mister. pernah. Gak nah, <laughs> Modal. Ya. <tun> Pada itu kata, orang, bantu, <tun> kata bantu yang Mister ya. Modal ya, itu, kita... itu ya. Ini, saya ini ke kemarin sempat saya jelaskan ya. Tapi tidak secara menyeluruh. Nah, hari ini saya akan menjemahkan secara menjelaskannya secara menyeluruh ya. E, modal itu adalah... Menurut. Kenapa? Kenapa itu? Iya, nanti, di ya, nanti saya share. Nanti saya share. Saya, saya kasih ketua kelasnya, teman. Nanti akan saya share ya. ya. Jadi ini eh, modal itu adalah bagian dari auxiliary. Ini bukan kata kerja, bukan subjek, bukan, bukan verb. Ini bukan bukan verb, bukan subjek, bukan adjective, bukan kata sifat, tapi ini disebut auxiliary. Auxiliary itu, harta yang ada itu, saya membantu, membantu tenses, ya, membantu grammar, atau membantu makna. Jadi, dia tidak posisi uh, ini, apa posisi resmi di situ? Nah, grammar itu dia, format uh, grammar. Modal itu terdiri dari ini, teman-teman. Will shall, must, may, can, ought atau should. Ya. ini yang sering kita pakai ya. kalau to jarang ya. itu sama. itu sama sama shoot biasanya. ini yang penting. ya biasanya kalau kita menulis saya akan makan bagaimana bahasa inggrisnya. I I will eat. Oke. Oke. makan Sekarang jadi, penggunaan uh, uh, modal itu di setelah apa? Setelah sub, subjek, sebelum, eh, uh, okay. sebelum kata, kata kerja, kerja. oke, okay. good ya. Jadi, misalkan saya bisa mandi, saya bisa baca buku, berarti bagaimana? Saya, saya, saya, saya, I can read book berarti di kolom chat ya teman-teman berarti dia akan menggunakan berada di setelah subjek sebelum letaknya di situ di tengah-tengah ya. di tengah-tengah itu kemarin saya sempat terasa ke Bu Hamida ya, sama Bu Nawi ya kemarin ya setelah cuma yang datang Bu Hamida dan Bu Nawi ya itu yang disebut apa Bu subjek verb apa Bu ingat ya Bu subjek verb apa objek subject and verb, Hamidah masih ingat bu? Subject verb. Didikat huh? buat Hamidah. Yes, Oke, okay. sahabat. Kemarin yang yang subject verb agreement ibu sudah ini nggak masukkan ya bu? Oh itu kemarin saya ke apotek sempat. Oh, oh iya ya pergi sementara itu ya. Nih saya jelaskan lagi ya karena bu. Karena semuanya berarti nggak datang hari Rabu, oke? Saya akan jelaskan, ya. Semua. Nah, itu materi. Oh ya Pak baru masuk. Pak Barul masuk dia ya, yang ini ya. Jadi maksudnya itu kalau subjek agreement itu kalau subjeknya pasnya itu apa gitu ya? Jadi contohnya gini ya, kalau misalkan dekar itu stays ada s-nya di belakang. Kenapa ada s-nya di belakang? kata atas kata benda benda nya apa bu di sini kok kita sampai mobil. ada s nya mobil itu uh, siapa lagi? itu kan singular ya? singular atau tunggal yeah, tunggal tunggal jadi karena dia tunggal makanya subjeknya uh, top itu ditambah s. s tapi kalau misalkan the cars ya the cars itu stay atau stage Tampak es, tampak es. tanpa s tanpa s, karena dia sudah ada di jamak. sini S-nya, sudah jamak, jadi dia S-nya itu tidak perlu lari ke tidak perlu tambah s karena dia pakainya eh, ini apa jumlahnya itu lebih dari satu, satu. oke ya itu, itu simple ya hmm, kemarin tapi ini sudah saya share ke pak ini belum pak eh, pak Rukman, sini sudah saya share belum ya yang ini belum mister ya belum, belum. mister. saya akan saya share ini ada ada rul kemarin. Jadi teman-teman eh, nanti yang ini silahkan dibaca ini atau nanti akan saya ulang di per, akhir pertemuan ya. Karena kalau saya jelaskan sekarang nanti takut teman ya. Oke, ini ininya saya mengulang lagi apa yang di pertemuan awal ya. Oke ya. Nah sekarang eh, tadi kita belajar bill ya belajar will. Ini soal call jadi tolong diabaikan saja. Nah, kita akan lanjut. Tadi uh, uh, saya saya uh, saya uh, pergi ke pasar. Bahasa Inggrisnya gimana? I I go to market. I go to the market. I go to the market, Bu. Pakai I go to the market. Ini ada ada ada alasan kenapa pakai the, pakai a nanti saya saya jelaskan di kayaknya di B1 deh. Ya. Materinya belum sampai situ. Untuk market ya. Kalau saya akan pergi ke market, jadi gimana? Saya akan pergi ke pasar, I I will, I will, go. Go, to I will go to market. Jadi letak modal yang tadi ya, itu ada di sini, di antara tuji, antara tuji. Ya. Sekarang kalau misalkan dia pergi ke rumah sakit, berarti si, He goes, gos, si gos, si gos, To the market. To the hospital. Eh, eh, si gos, si gos, si He goes gos, hospital Kalau dia akan pergi ke rumah sakit, he will go to the hospital nah, he will go apa he will goes? Nah ini pertanyaan saya, go. Go apa siwil, gos? Oh iya, yeah, iya. Yeah. mister, gos. Gos, go. go, ya. Gos, gos. Nah, yeah. nah oke. Okay. Anjur ya. Sampai. Nah, ini intinya ya, teman-teman ya. Kemarin kan saya jelaskan bahwa selalu ada subjek itu, vop seperti itu. Namanya subjek and verb agreement. Jadi kalau sub agreement itu maksudnya kesepakatan, MOU. Kalau misalkan subjeknya seperti ini, vop itu harus bentuknya seperti ini. Nah, yang membatalkan perjanjian itu, karena agreement kan bisa aja batal ya. Kalau ada perjanjian kan bisa aja batal ya. Yang membatalkan ya. itu salah satunya adalah modal. Kalau ada modal, bentuknya itu subjek sama agreement itu bah batal. Itu udah udah. Jadi modal itu dia membatalkan perjanjian antara subjek dan ko. Harusnya kalau subjek si itu kata kerjanya tambah apa? Tambah e, S ya, S atau ES ya. Ya. Tapi karena ada will, ya, jadi perjanjian itu bah, batal. Batal. Nah, jadi setelah will, ya, atau ini saya akan share ya. Ini. Nah, setelah ini, setelah will, setelah shall, setelah must, setelah may, setelah can, setelah should ya, itu tidak boleh diikuti oleh kata kerja tambah s atau es. Jadi misalkan dia akan main bola, berarti gimana? He will. He will play football. Play. Play. He will play, play football. football. S-nya hilang. Harusnya kan he plays football gitu ya. Iya enggak? Betul. Ya. Tapi karena ada modal, perjanjian itu batal. batal. Jadi sudah. Sudah selesai. Enggak nggak ini. Jadi enggak. Perjanjian itu sudah tidak, ini lagi, tidak berlaku lagi. Makanya sebutannya subject and verb agreement. Kesepakatan. Nah, kalau kita bersepakat dengan orang itu kan ada ada yang bisa membatalkan toh? Ada yang bisa membatalkan kesepakatan toh? Nah, ini ya, salah satunya ini modal. Nah, setelah ini ya, setelah modal ini diikuti oleh kata kerja bentuk satu tidak ada S dan es ya. Oke, kemudian juga tidak ada ing-nya ya. Pak Lukman ya, Pak Man, Pak Barul dan Pak Marum ini atau Bu Amida dan Bu Titin. Jadi tidak boleh misalkan I will watching football. Ini ya, misalkan ini ya. we will ini uh, we will watching football. Gak boleh ya, karena dia istilahnya itu setelah will, setelah modal itu harus diikuti apa kata, kata kerja. Ya. Ya, kata ya kata kerja bentuk pertama tidak menggunakan s atau s. Kalau istilah linguistiknya itu base form bentuk dasar atau cop infinitif ini, ini kalau bahasa linguistiknya ya, atau orang orang ini. Tapi kalau awam gampangannya itu kata kerja bentuk lahirnya, bentuk lahir itu bentuk yang utuhnya. Jadi belum belum dikasih apa apa. Jadi belum ada s atau esnya. Bentuk satu belum ada s es atau ini. Jadi masih utuh ya. Jadi belum diapa-apain. Jadi istilahnya Uh, apa bayi itu masih belum apa masih belum ari-arinya tuh masih belum dipotong masih baru lahir itu masih merah itu ya. Nah, itu seperti itu itu contoh ya, contoh saja ya. Maksudnya saya memberi analogi supaya supaya apa? supaya bisa menenang. Oke. Okay. Nah, jadi tidak bisa misalkan I can reading itu enggak boleh. I can reading enggak boleh. Saya bisa baca berarti I can read. Good. Kalau Ayah saya bisa baca berarti my my father my father, my father can read book can read book oke, okay. can read atau read can, can read atau kalau pakai modal hmm? read without okay, read. s oke okay, kalau yeah. nggak pakai modal uh, s oke okay, good ya ini ya jadi modal itu membatalkan s es dan apa kesepakatan antara subjek dan verb? Jadi, tidak ada lagi s, es, atau ing. Tidak ada itu lagi, udah bentuknya itu utuh. Ini, ini apa salah satu yang apa membatalkan itu ya? Oke, coba dilihat itu ada will, ada shall. Shall itu artinya apa? Ha, harus ya, atau seharusnya? Kalau, ya, mas, itu harus juga. Should itu juga harus. Nah, ini tiga ini artinya harus tapi kalau shall teman-teman perhatikan yang shall itu biasanya dipakai di kalimat perintah ya. makanya kalau uh, Pak Lukman atau siapapun yang sering naik busway itu biasanya ada tulisan shall not stand here shall not stand artinya jangan berdiri di, di sini biasanya untuk apa untuk untuk apa untuk penumpang disable gitu ya di, di apa dikasih di, di apa tempat khusus gitu biasanya ya shall smoke shall not smoke biasanya ada kayak gini ya shall not smoke kalimat perintah jangan merokok di, di sini gitu shall not smoke jangan merokok itu sama ya jadi dia biasanya digunakan untuk kalimat perintah Mas, harus ya sama may artinya apa may mungkin mungkin eh mungkin ya mungkin atau bisa atau boleh itu boleh kalau dia kalimatannya artinya boleh mbak misalkan may I borrow your money boleh saya pinjam uangnya gitu ya jadi kalau dia kalimatnya positif artinya mungkin ya tapi kalau ini kalimat apa kalimat tanya itu pasti artinya boleh may I watch movie with your daughter gitu misalkan kayak gitu ya can, can itu artinya bisa ya kalau me itu boleh perhatikan ya kalau me itu boleh kalau can itu bisa bisa sama boleh kan beda ya bisa beda okay ya bisa ya saya membedakan antara bisa dan boleh ya kalau yeah. boleh itu permisi jadi eh, apa apa permission permission bahasa Indonesia apa lagi eh, izin ya izin eh, izin ya tapi kalau can itu bisa atau kemampuan Oke, okay, nah ini selanjutnya akan saya jelaskan di pertemuan lagi ya. nanti lebih nanti akan saya kirim ya. Nanti uh, coba terjemah ya sekalian kalau ngomong itu misalkan I will going to. Gitu. berarti salah ya. I will going. Artinya guna I will. Correct. I will go. Akhirnya I will go. To. Nanti ini masih masih masalah dua. Kami kalau misalkan A, B satu nanti kenapa bisa pakai I will sama to Jogja. Satunya I will go to Jogja ya. Satunya gini. Satu lagi I'm going to Jogja. Ini kalau cara makna artikan kan ya yang satu sama dua artinya sama-sama akan ya I'm going to itu I'm gonna itu loh kalau bahasa Inggrisnya yang yang sering dengar lagu yang I'm gonna itu loh. yang kayak gini itu lo sergona gonna go eh, apa bisa gonna gonna ini bacanya ini loh pak I'm Gona. going to itu itu kadang disering se se sering dibaca I'm gonna I'm going to itu loh. yang atas itu yang I'm hmm. going to itu sering dibaca gonna itu bahasa gaulnya. Tapi eh, intinya, eh, ini ada perbedaan ya. Walaupun maknanya akan, tapi eh, kedua ini maknanya eh, punya punya tendensi yang berbeda. Nah, Kenapa bisa seperti ini nanti dijelaskan di B1. Ya. B, B1 itu sekali lagi, B1 dan B2 itu sudah mulai mikir, sudah pakai logika. Kenapa ada seperti ini, kenapa enggak ini. Gitu. Jadi dua-duanya itu mungkin benar, Kenapa satunya pakai ini? Kenapa enggak pakai ini? Ya, nanti ada, ada ininya. Jadi perusahaan perlu ya, kalau punya pertanyaan itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, Inap my bishop to take rest." Ya, yeah. I think we need to get rest ya. Oke, mau jam berapa ini? Takutnya besok mulai lagi. Oke, okay, eh. Uh. Uh, I have no question. I'll close the class as usual. Yeah, and I hope that I, uh, okay, I give you a lot of things to to for your improvement. Yeah, untuk uh, uh, untuk apa ke untuk ke kemajuan berbahasa Inggris kalian gitu ya. Yeah? So that is, uh, I'm gonna end this class. Uh, thank you for your part participation. Yeah, for your question as well. I'm very pleased to be you. Eh uh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, thank I'm gonna you. Keep, yeah, I'm going to keep this class to the moderator Mbak Ega ya. Mbak Ega silakan Mbak Ega. Thank you. Oke okay, mister. Oke, okay, thank you. Eh Mr. Fami. Mas Fami uh, ya? Mas Fami silakan. Selain saya kembalikan. Ya. Yeah. Terima kasih pada Mr. Nugroho yang telah menyampaikan materi-materi di pertemuan ke-11 ini. Semoga ilmu beliau bisa tersampaikan terserap kepada kita semua yang mengikuti Halo. kegiatan pengadir pada malam ini. Oh, ya. uh, Bila ada perkataan saya yang Sudah berkenan bagi teman-teman semua Sekian walau, walau, maaf, ikhla, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mr. Bakti Mister okay. Tumar. Oh, oh, Tumar. Don't forget Thank you See you okay. okay. ya. Kita ngambil dokumentasi dulu ya Bapak Ibu sebentar Hari Sabtu datang kita kita hari Bapak Ibu, ya. bagi yang bisa Om Gani dulu, Om dokumentasi untuk kita sesi 11. Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Oke, thank you, udah, okay, ya. udah, nanti... Kelas itu akan lebih agak yang banyak yang yang adik kelasnya ini bisa. Oke rame ya. Rame ya. Uh, ya. Tiga hari sekali ya, master. Cebian sehat. Ya itu nanti kepala lukman itu, kepala kepala kepala sekolahnya ya. Kepala negara kita, <laughs> oke. Okay. Kepala negara. Ya assalamualaikum. Salamasi bu titin. Uh, gitu. Insyaallah nanti bulan kita mulai bulan ini, master. Bulan apa? Agus, uh, awal agustus nanti untuk yang ini. Ya nanti Paling... nanti di nanti di saya dikabarin aja pak. ya misal uh, harinya mau berbeda atau sama misal berbeda uh, kali ya berbeda misalnya sama aja nggak apa-apa sih pak sama aja oh sama nanti nggak letihan, misal nggak apa-apa sih maksudnya oh, apa. sam, jadi kelas gini loh pak kelasnya kan jadi nambah dua gitu ya iya ini yang base yang kan berarti naik misal ya oh, nanti raik, yang... berarti kan ada kelas yang naik, ada yang kelas yang baru, gitu kan? Dari ah, ada itu. ah Jadi, gitu. Jadi, temuan kan? Dua yang lama, dua yang baru, gitu kan? Ya? Ah, betul, Mister. Ah, Jadi, gitu. siap iya. Nanti saya akan, saya akan coba atur jadwalnya Pak. Nanti saya kasih di awal bulan, ya. Awal bulan Agustus, ya. Oke, okay, baik, Mister. Soal, Mister. Mungkin, mungkin ya, mungkin ini. ya iya. Apa, mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan kita ketemu jadwalnya <laughs> <laughs> Ya, itu, Mister. Hatir Mister jadwannya. Okay, <laughs> saya, saya ini... Kalau pagi tuh ini, Mbak. Kalau pagi tuh sepi nganggur enggak ada kerjaan. Tapi kalau malam tuh Jadi kalau Maksudnya, ngajarnya itu kan karena mereka mintanya malam gitu kan kayak Bapak. Gitu. Jadi Heeh. Ah. Ya harus menyu malamnya yang sibuk gitu. Paginya itu malah kayak pagi itu berasa malam, malam itu berasa pagi gitu saya. Ya, ini Mister kadang serba salah. Tadi kok iya. tadinya emang kami mau pagi juga, Coba. pada enggak bisa, Mister. Iya enggak apa-apa, enggak apa-apa. sama nanti. juga. Iya, Sore... Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, silakan iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, itu, Mister, makanya, itu uh, ya, niatnya harus gitu yang pagi juga gitu. kan walaupun Alexa tapi sebenarnya tidak enak ya gitu, sama Alexa gitu kan dewasa ya bisa ngimbangi oh, iya. uh, uh, kalau Alexa mungkin tidak bisa ngimbangi gitu karena waktunya nanti ini aja Pak nanti kalau misalkan ada perumbukan jadwal gitu nanti saya diikutkan nggak Pak saya bisa bantu mengatur jadwal gitu Oh iya baik misalnya jadi game. kayak misalkan Alexa itu kalau nemu temannya itu mending ditaruh di sore atau pagi gitu atau minggu sore Sabtu pagi kan bisa toh kalau Alexa Oh gitu iya, bisa, gitu kan, bisa mm -hmm. toh nah, gitu. mm -hmm. jadi bisa dirubah gitu Nanti, kalau misalkan ada kelas, misalkan ada kelas bisnis, itu larinya kemana? Itu nanti saya bisa atur. Ya, nanti saya kalau ya. boleh, nanti Mister, tolong buatkan untuk uh, apa pretestnya gitu. Jadi biar nanti tahu kemampuannya bisa yang... Kalau, yang... Ya. yang... Uh, berapa soal? Kayak gitu, apa 30 puluh ya, ya. atau dua puluh berapa gitu? Di untuk nanti saya siapkan untuk ukur kemampuan yang uh, baru ini, ya. Baru ya, yang baru ini, oh, ya. yang baru itu juga, Pak. Yang baru itu sebelum masuk, itu kita pretest dulu supaya nanti, kalau misalkan dia levelnya sudah B, berarti dia boleh langsung menjauh. Ah, ya, nah, iya itu, Mister. Nanti akan saya siapkan. Ah, itu di buku ini, Pak. Di buku yang ini, di buku yang kita pakai itu, itu sudah ada soal pretestnya, Pak. Jadi tinggal oh, dipakai sedang. itu aja, tapi oh, iya. soalnya itu ada 100 lebih gitu ya. Jadi kita ngambilnya yang berapa aja gitu, Nggak perlu ya, Belum, semua Iya, gitu. misalnya 40 atau 35 puluh, ah, ya, atau... Bisa nggak puluh oh, atau, gitu. atau ya maksimal lima puluh gitu ya Iya, lima puluh mister ya ya mister uh, supaya tahu kemampuannya itu nanti kalau memang ya, nanti itu kalau, kalau, kalau mereka sudah ini berarti langsung masuk ke kelas hmm. yang ini hmm. kalau ini kan memang kelasnya memang semua udah pada hampir menguasai mister ya kayak <laughs> pak ya. marwini itu hampir semua gitu ya, bu bu zarina sama itu siapa gitu tinggal ini aja pak mungkin mereka ke sini, Bapak juga ke sini tuh karena enggak punya temen ngomong gitu. Ah, iya, yeah, Mister, uh -huh. kan Karena memang <laughs> sama kayak Ibu Hamidah itu speaking itu memang enggak ada lawannya, bisa Rozek. Ada lawan terus kita kadang krim -krim masih salah-salah gitu. Kadang yeah. saya ngajar di kelas bisnis juga, Pak. Mereka itu kadang enggak ada temennya di ini gitu. Yeah, kalau kalau yang IELTS itu misalkan IELTS atau seperti ini kan, IELTS itu mereka kan pengen mengerjakan soal, jadi mereka datang untuk pengen mengerjakan soal, kalau mereka ke situ biasanya mereka nggak tahu